Biar eh. bisa, Ntar, tar, tar, tar. dulu ini. Kabar bisa, lah. ada Ibu tadi kan saya bisa malu-malu. Ah, itu kawannya Aduh Jaya. Ini video viral ini nah kalau saya melihat di sini bahwa uh, dari sisi ya positifnya saya lihat kawan ya bahwa apa yang, apa yang dilakukan oleh kapolda ini dalam rangka untuk eh, pendekatan diri ya pendekatan diri kepada masyarakat yang terus-menerus ya bagi saya ini adalah sesuatu yang positif bisa dicontoh oleh aparat polri di seluruh Indonesia bahwa cara untuk oh, bisa lebih akrab dengan masyarakat ya salah satunya seperti ini Nah ini positifnya kawan ya walaupun nanti di video ini pasti ada perundang kontra netizen, ya itu biasa ya pro kontra yang penting kita semua saling mendoakan karena bagaimanapun kita sudah tahu bahwa sejak kejadian Perdisambo Sambo ya oh, citra Polri Oh, terdampak ya terapustik polis setelah kejadian Perdesambo uh, nah itu moncoren institusi. Nah ini ya, ini saja kawan sekedar informasi kita semua saling mendoakan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan panjang umur lancar rezekinya semuanya dan saat ini juga saya ucapkan selamat menyambut tahun baru 2023 merdeka nkri argamati salam toleransi.